Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga beserta umat Islam dirahmati oleh Allah swt. Saya ingin bertanya, apakah kalau so sudah teraweh masih boleh tahajud ya? Ya banyak sekali lagi kembali ke Madhab tentang berapa maksimal jumlah terawih yang antum rajihkan. Kalau saya dengan keterbatasan ilmu saya, saya lebih condong ke pendapat mayoritas ulama empat imam Madhab Malikiyah, eh, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dan banyak sekali para ulama khususnya ketika kita tidak bisa sepanjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Sheikh Soleh Al Usemi salah satu ulama besar beliau mengatakan taraweh yang terbaik adalah taraweh yang mengikuti tuntunan Nabi SAW. gimana caranya tulul kiam wa rokaat bacanya panjang-panjang dan rokaatnya sedikit maksud sedikit berapa sebelas tapi panjang sebagaimana hadis Nabi kan, jangan tanya nih betapa panjangnya dan khusyuknya. Jadi itu poin. Tapi kalau nggak bisa panjang eh, perbanyak rokaat, oleh karena itu tahajud pada terawih, insya Allah eh, diperbolehkan dan Nabi pernah sholat lagi setelah witir. Tapi jangan witir untuk kedua kali karena Nabi selesai bersabda dalam filailah tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi silakan. Oleh karena itu strategi sebagian pihak yang pulang sebelum witir, dengan alasan tahajud di rumah, boleh apa enggak? Kok oh, enggak boleh? Boleh. mau oh, enggak sholat aja boleh, kalau terawih? Kan hukumnya sunnah. Tapi tidak direkomendasikan, karena anda akan kehilangan sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Manqomah ma'al imam hatayansarif akutibalah huqiamu laylah. Barang siapa yang sholat terawih bersama imam sampai selesai witir, dia akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kalau Anda ingin tahajud ya udah pulang tahajud lagi tanpa witir. wallahu taala alam bisawab